janji padamu sayang ku di dalam hati sedalam lautan biru tak akan pernah goyah satu di Namaku sayang Mimpikanlah diriku Seakan aku ada di samping Walau kau jauh di sana Jauh dari hatiku Hati dalam hatiku.